ada ucengnya okay. ada udang, ada uceng, ada udang. Hmm, udangnya satu kecil mantap jadi bisa lanjut Jangan insyaallah menikmati pemandangan alam ambil menikmati Hijau, luyo, luyo. Nah, bapak, bapak cuma ibu om ya. ini tante kakak semua juga. saja subscribe dong channel bocah 57, ya ya ya please deh terima kasih ya, semoga berkah ya, selalu ya, bertelur apa belum? Saya cuma punya empat. Wah. Lekas nelur. Baru le lekas sudah mulai bertelur berapa ekor? Satu. Satu. Besok ngonten ngon bebek. bebek. Di mana? Biasanya. Sore, iya di mana biasanya? Nah, nanti mas Alfala. Ini pemandangan hijau. <kuh> Dan lagi nah, Pak dani, Pak, tani, pak, tani, pak panen. Nah, Kemarin terakhir kita ke sawah baru ditanam ya. Heeh. Uh -uh. Sekarang udah mau panen. Tahu Pak sangka itu? Ya. Ternyata panas menyengat juga ya. Kayak nangut ya? juga. Oh <tuh> Ambil ada Si, kita mohon ya. J tweet me hampiri. Jialah, rekay jal löp di lag. Dia 사gram yuk coba eh dicoba senjatamu ada yang nanam lombok kayaknya panen pas harga bagus ini luar biasa menggar rezeki yang berkah buat Pak Tani ke satu dulu hari Wah, wow, ini sudah menguning ini sebentar lagi panen ini. Makanan. Yang keras. Hancur. Ayo harimau turun Ya, Jauh lewat sana lewat. Lewat sana lu lomba sana ikan di situ. kita lihat saja. Jangan-jangan cuman, udah wow, dapodomo kasih. Eh, eh satu. Ah. Banyak oh, namanya Petro di sini ya. ikan, -ikan kecil. Itu di di nah, pasti kamu kalau nggak basah, nggak berarti ikan kecil-kecilnya. di belakangnya masih masih bisa ini <SILENCIO> nah, <dapatnya nomor. SILENCIO> Siryut menikmati Dayu. air Ayu, uh, oh. banyak. Hmm, ternyata punya bakat nelayan ya. Fitu. <laughs> <Tempatift! customize> <laughs> Teh baterai